Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Ramalan Asmara Cowok Capricorn. Namun, sebelum menonton videonya, alangkah baiknya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus, buat kamu yang mempunyai pertanyaan privasi ataupun ingin geramal secara privasi, silakan hubungi admin kami dengan kotaknya yang tersedia di kolom deskripsi. Oke, kita langsung ke Ramalannya. Oke kita langsung ke topik pembahasannya yaitu di Ramalan Asmara cowok Capricorn Seperti yang kita ketahui cowok Capricorn itu berada di angka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari Untuk tipikal seorang cowok Capricorn itu Adalah tipikal orang yang pekerja keras tidak kenal lelah dan Tidak kenal waktu untuk memperjuangkan sebuah hubungan ataupun memperjuangkan kebahagiaan dari seorang pasangan Untuk asmara cowok Capricorn cowok Capricorn dikategorikan orang yang setia kepada pasangan dan tidak jarang juga seorang cowok Capricorn akan selalu mengalah dan selalu mengalah kepada pasangan asalkan pasangan merasa bahagia bila bersamanya dan berada di dekatnya dan tidak jarang juga seorang cowok Capricorn akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan dan memperjuangkan hubungan asmaranya dengan pasangannya sendiri cowok Capricorn tidak mau kehilangan pasangan begitu saja tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan untuk pasangan yang cocok untuk cowok Capricorn adalah seorang cewek yang berzodiak Taurus dikarenakan cewek Taurus sangat mengidam-idamkan atau mendambakan seorang pasangan yang memperjuangkan dan memberikan pengorbanan serta perhatian yang tulus kepada seorang cewek Taurus cewek Taurus juga akan senang terhadap pasangan yang bisa memberikan itu dan itu adalah seorang cowok Capricorn di intensitas mereka bertahan itu di angka 92% sampai kakek Nenek dan di sebaliknya pasangan yang paling tidak cocok untuk seorang cowok Capricorn adalah seorang cewek yang berzodiak Scorpio dikarenakan seorang cewek Scorpio sangat suka mengatur ataupun sangat keras kepala sehingga cowok Capricorn akan merasa lelah dan membuat cowok Capricorn pusing serta bingung untuk mengambil langkah dalam memperjuangkan hubungan Asmara antara cowok Capricorn dengan cewek Scorpio di intensitas mereka bertahan itu diangka 5% sampai kakek nenek di sifat asmara seorang cowok Capricorn mana sifatnya selalu bertujuan untuk membahagiakan pasangan dengan cara apapun dan dia akan selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangannya Walaupun itu menempuh jalan yang sangat amat rumit ataupun di dalam kategori membutuhkan pengorbanan yang sangat besar Di karakter asmara cowok Capricorn itu karakternya adalah seorang yang aman penyayang kepada pasangan Dan pasangan merasa betah di sampingnya sehingga cowok Capricorn juga tidak akan sanggup ataupun tidak mampu untuk melukai hati ataupun perasaan dari seorang pasangan Cowok Capricorn akan selalu berusaha untuk membahagiakan pasangan tersebut Tipikal asmara seorang cowok Capricorn itu adalah orangnya romantis, namun dia tidak akan menunjukkan itu kepada pasangan, tapi pasangan akan merasakan itu dengan sendirinya. Tidak jarang juga, cowok Capricorn memperlihatkan keromantisan dengan memberikan hadiah atau memberikan kejutan kepada pasangan seorang cowok Capricorn. Di warna aura asmara, cowok Capricorn itu berada di warna merah dan putih. Merah menandakan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh cowok Capricorn kepada pasangan, sangatlah tidak mudah, bahkan cowok Capricorn akan mati-matian untuk mempertahankan hubungan asmara dengan pasangan. Di warna putih menandakan, cowok Capricorn secara ikhlas memberikan kasih sayang dan secara tulus memberikan cinta kepada seorang pasangan, sehingga pasangan akan sangat terbuai dan sangat terlena bila berada di samping seorang cowok Capricorn. Di angka asmara cowok Capricorn itu ada di angka 1, 17, 22, 89, dan 75. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara cowok Capricorn. Semoga bermanfaat. Ingat, like dan tinggalkan komentar serta bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.